Ye ye ye guys, ketemu lagi dengan Pakcik Rizal Karen. Untuk video kali ini, Pakcik nak mengulas jembatan-jembatan yang ada di Pekan Baru kalau nak mau meninjau jembatan-jembatan yang ada di atas Indonesia itu nah, Tinggal luas aja jalan-jalan Sudirman kota Pekanbaru Nanti berjumpa dengan Indonesia Nampaklah semua jembatan itu yang indah Tapi banyak yang warna kuning Kenapa warna kuning? Ya iyalah itu ciri khas warna orang Melayu, lancang kuning. Mungkin juga dari pemerintah nih untuk uh, sebagai e-catching Jadi agak lebih terlihat Nah, yang pemula kita bahas sekarang ini adalah Jembatan Siak 1 atau dulu terkenal dengan nama Jembatan Light Town atau Jembatan Caltech Dari tahun 1977 sudah diresmikan sampai sekarang berdiri kokoh saja Cuman untuk sekarang ini sudah dibuat, itu hanya jalur satu arah dari arah kota ke arah Rumbai juga dipasangkan sejenis portal besar untuk mengurangi kendaraan besar naik ke atas jembatan itu. kedua adalah jembatan Siak 2. Jembatan Siak dua ini gunanya untuk lalu lintas jalur lintas Sumatera. Kemudian next adalah jembatan Siak 3. Jembatan Siak tiga ini diresmikan kira-kira tahun 2011 saat persiapan PON ke 18 di Riau Selanjutnya yang sekarang jadi landmark Kota Pekanbaru adalah Jembatan Sia 4 Yang baru saja kira-kira diresmikan tahun 2019 Guys itu tadi ulasan kita mengenai jembatan di atas Malaysia nih Nah kalau mau nak, lihat langsung datanglah ke pekan baru Atau lihat-lihat dulu di video drone ini Thank you buat bro Andika Perdana dan Rafaz channel atas supportnya of <laughs>